Bunda dan Papa, kita pengen cepat-cepat ketemu ya, Pak.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 Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk gambar terbaru di malam hari ini Tentu kita mendapatkan vitamin bahagia dari inilah kita langsung di acara Sofi Para sahabat, ya, siapa nih yang sudah standby di acara Sofi 11.11 Bigsel Para sahabat ya, tentu kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa membahagiakan dari Leslie dan Rizky Bilar Semakin hari semakin tampil romantis ah, jadi pas yang Gemoy banget nih kata fans sejati dari Leslar ini tentunya momen yang luar biasa kita dapatkan dari idola kita Kakak Bilar memberikan surprise Tentunya untuk DDLSC kejoram sahabat ya Memberikan tentunya di disini spaghetti ya Wow luar biasa banget ya Kakak Bilar Selalu saja membuat kita semakin bangga dan bahagia Apalagi DDLSC terlihat sangat bahagia banget ya Masya Allah luar biasa Unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery. Anda ada kalimat gasing yang dituliskan "gemoy banget". Katanya tuh, kita lihat juga banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Novia Anuskar Leslar mengatakan kegemoyan mereka itu amat sangat ditunggu untuk kami tuh. Masya Allah banget ya, luar biasa. Dan kita lihat juga keunggahan terbaru selanjutnya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu yang paling kita nantikan muncul juga bersahabat ya, duet bareng. Ini kita, Dedek Lasti dan Kakak Bilat. Ini duet bareng nih bersahabat ya, duet. Oh, akhirnya muncul juga nih persahabat ya vitamin yang paling ditunggu-tunggu dari Lesi dan Bilar Untuk kita semua para fans melihat idola kesayangan bisa nyanyi bareng nih persahabat ya Masya Allah, luar biasa apalagi suara mereka yang selalu membuat kita adem nih persahabat ya Alhamdulillah persahabat ya kembali Tentunya pertama kita menyaksikan Dede dan kakak Bilar bisa tampil di layar kaca Live persahabat ya Masya Allah Selalu membuat kita bangga Dan selalu membuat kita bahagia Pasti kalian semua terharu bahagia melihatnya Masya Allah persahabat ya Apalagi ada momen ketika kakak bilar cium perut bunda dedek lestini persahabat ya <laughs> bunda BBL maksudnya masya Allah mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik